Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang integral. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pada materi tentang integral. Integral merupakan anti-turunan. Kenapa dikatakan anti-turunan? Karena hasil dari integral itu merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial. Integral, di sini ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Integral tak, ten, tak tentu Bentuk umumnya Bentuk umum dari integral tak tentu Yang pertama Integral A X Pangkat N DX Sama dengan A Per N ditambah 1 X n ditambah 1 plus t bentuk umum yang kedua yaitu integral a, b, e sama dengan ax plus t oke, okay, a nya ini kemudian x nya ini tinggal tambah t contohnya oke, okay, contoh yang pertama Integral 4 X pangkat 5 DX Sama dengan 4 per 5 tambah 1 X 5 ditambah 1 plus T Hasilnya sama dengan 4 per 6 X pangkat 6 ditambah C Atau boleh disederhanakan 4 per 6 disini jadi 2 per 3 Oke okay. Sekarang ada pertanyaan Kalau misalkan di sini Tidak ada angkanya Bu Berarti bagaimana? Oke okay. Contoh yang kedua Nah Integral X pangkat 3 DX Di sini tidak ada koefisiennya Berarti dia salah 1 Berarti 1 per 4 X pangkat 4 Ditambah C 4 ini tadi jadi mana? Dari 3 ditambah 1. Oke. Contoh yang ketiga. Integral 4 dx. Sama dengan 4x plus D. Nah, di sini tadi seperti bentuk umum yang kedua. Bentuk umum yang kedua tadi. Integral A dx. Sama dengan A plus D. Berarti di sini A nya adalah M 4. Kita lanjutkan yang keempat Nah disini banyak Integral 2x kuadrat plus 3x 6 dx Ini bagaimana? Nah Kita integralkan satu-satu sendiri-sendiri 2x kuadratnya diintegralkan sendiri Plus 3x -nya integralkan sendiri Min 6 juga diintegralkan sendiri Oke, ketemu 2 per 3x pangkat 3 ditambah 3 per 2x pangkat 2 men 6x plus 3. Ini kok bisa 2 bu, dari mana? Nah, karena di sini pangkat dari x tidak ada, kalau tidak ada berarti dia sang 1, 1, 1 sampai 1 berapa? 2, 2. Oke Kita lanjutkan Contoh yang ke kelima Nah sini ganti operasinya adalah perkalian Tadi penjumlahan dan pengurangan Langkahnya bagaimana? Apakah harus kita integralkan dulu? Bolehkah kita integralkan langsung? Hmm, tidak Kita harus perkalian dulu Kita kalikan dulu Nah disini integral 3X kuadrat dikali X pangkat 4 DX Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu Berarti, 3X pangkat 6 DX Kok bisa 3X pangkat 6 bu? Nah, ini adalah pelajaran eksponen kelas 10 Nah, ada perkalian pada bilangan berpangkat Yang bilangan pokoknya sama Maka pangkatnya di jumlah Oke, berarti 2 tambah 4 ketemu 6 nah kalau sudah seperti ini baru kita integralkan nah dapatnya 3 per 7 x pangkat 7 selesai tambah c. Itu ya selanjutnya untuk yang keenam nah di sini bentuknya adalah pen tambah sekian nah ini juga seperti itu kita bagi dulu Integral 5X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 DX Kita bagi dulu Di sini X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 Jadinya adalah X pangkat 2, 2. Karena pembagian pada bilangan terpangkat yang bilangan pokoknya sama Ini loh sama-sama dengan X Itu pangkatnya dikurang Kurangi, berarti 4 kurangi 2 Ketemu dulu 2 Nah, setelah ini kita taruh integral K Ketemunya Oke, okay. 5 per 3 X pangkat 3 plus D nah. Contoh yang ke-7 Oke okay. Nah, di sini bentuk akar nah. Integral 2 eh, akar X DX Ini bagaimana? Kita buat bilangan berpangkat terlebih dahulu, dahulu. Akar X, ingat, akar X adalah X pangkat Z Setengah oke okay. di sini, integral 2x pangkat setengah dx kita integralkan oke okay. 2 per setengah sampai 1, berapa setengah sampai 1, satu setengah, satu setengah adalah 3 per 2 2x pangkat 3 per 2 ditambah d. Nah, kalau mengoperasikan seperti ini, bagaimana? Nah, gampang. Tinggal 2 ini dikalikan 2 yang bawah sini Berapa? 4 Nah, jadinya 4 per 3 X pangkat 3 per 2 Ditambah T 3 per 2 itu tadi berapa? 1 setel, 1 setengah Ini sama dengan Oke okay. 4 per 3 X dikali x pangkat setengah. Nah ini satu, ini setengah, jadi satu setengah, gitu ya. Plus t. Oke, okay. kita ubah menjadi e, ke bentuk akar lagi. Jadinya seperti apa? Nah seperti ini. 4 3 x akar x plus t. Oke, okay. seperti itu. Lanjut, nah di sini, lanjut soal latihan silahkan ini anak-anak ada tiga soal oke silahkan kalian kerjakan ya biar nanti kalian lebih paham lagi oke seperti itu oke cukup sekian pertemuan kali ini sebelumnya kita baca Hamdalah bersama-sama alamin Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.